Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Aquarius di bulan Januari tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum ke Ramalan yang disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya Ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada yang lebih anda. Di sini kita akan membahas tentang ramalan Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Tunggu persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan orang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Jika kaki support energi sudah kita dapatkan, kini hanya kita mengambil kartu kesimpulan. Ataupun yang memperkuat suatu zodiak Aquarius di bulan Januari tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Aquarius di bulan Januari adalah Five of Swords ataupun 5 pedang. Secara umum Five of Swords itu diartikan pandai melihat peluang di saat semuanya sedang terganggu, pandai meminta bantuan kepada orang lain di saat semuanya menurun dan di sini digambarkan mendapatkan beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan penurunan kesehatan di bulan Januari tahun 2021. Namun di sini seorang Aquarius pandai melihat situasi dan kondisi, pandai melihat peluang untuk meminta bantuan kepada orang lain agar menjalankan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Yang dimana mana di sini seorang Aquarius juga akan mendapatkan beban pikiran yang berdampak negatif kepada kesehatannya di sini digambarkan seorang Aquarius beban pikirannya terletak di dalam kategori kehidupan dan di dalam kategori kesehatannya sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya sudah matang pikirannya. Di sini digambarkan dua prediksi yang pertama, seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang menurun dan beban pikiran yang sangat berat yang berdampak negatif kepada kesehatan, yang dimana di sini seorang pasangan akan menjadi seseorang yang melakukan ataupun menggantikan aktivitas seorang Aquarius sehari-hari di bulan Januari tahun 2021. Dan prediksi yang kedua, seorang Aquarius akan mendapatkan support dan masukan. Serta motivasi dari seorang pasangan dan seorang pasangan akan selalu berada di samping Aquarius Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan bangkit di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Empress Secara umum di Empress itu diartikan seorang ibu, seorang pasangan, seseorang yang dekat Dan seseorang yang sangat mendukung kita di dalam berbagai hal di kehidupan dan jika kartu di terus kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aquarius, di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang menurun, dimana mana di sini seorang pasangan sangat berpengaruh kepada kehidupan Aquarius di bulan Januari. Yang dimana juga seorang pasangan akan menggantikan aktivitas apa yang dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan Januari, dan seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Aquarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk kartu keuangan seorang Aquarius adalah dua pentakel ataupun dua koin secara umum dua pentakel itu diartikan zona nyaman zona stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan serta kehidupan yang lebih maksimal dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Aquarius di bulan Januari berada di dalam zona nyaman zona stabil namun di sini di satu sisi seorang Aquarius ingin keluar dari zona nyaman tersebut dan mengambil satu langkah untuk mendapatkan kehidupan serta keuangan yang lebih bagus lagi di sini digambarkan seorang Aquarius akan mengambil satu langkah yang dimana langkah ini adalah membuka usaha ataupun membuka peluang yang baru untuk mendapatkan income serta pendapatan yang sangat meningkat di bulan Januari tahun 2021. Namun di sini seorang Aquarius akan meminta bantuan ataupun saran kepada orang-orang terdekat demi mendapatkan keuntungan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Page of Pentacle secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan keuangan seorang Aquarius berada di dalam zona nyaman zona stabil namun di disini seorang Aquarius mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan keuangan di bulan Januari yang dimana disini seorang Aquarius bertujuan untuk membahagiakan seorang anak keluarga ataupun pasangan dan di disini juga bisa digambarkan seorang Aquarius mendapatkan support doa dan dukungan serta motivasi dari seorang anak yang merupakan anak Aquarius ataupun anak saudara Aquarius sendiri dan jika kartu MPS kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok sebuah keluarga seorang anak seorang pasangan merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang Aquarius sehingga seorang Aquarius ini mengambil satu langkah untuk meningkatkan pendapatan di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu kerja seorang Aquarius adalah Eight of one, ataupun ataupun tongkat Secara umum, Ecopong itu diaktifkan tetap teguh dan jalani apa yang biasa kamu lakukan, tetap fokus kepada pekerjaan yang sekarang dan tunggu hasil yang akan maksimal kamu dapatkan. Dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan delapan tawaran pekerjaan sekaligus. Yang dimana di sini akan membuat beban pikiran kepada seorang Aquarius yang akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini menggambarkan untuk seorang Aquarius di bulan Januari, disarankan kepada seorang Aquarius di bulan Januari tetap tekuni fokus dan kerjaan yang biasa kamu kerjakan di dalam sehari-harinya untuk mendapatkan keuangan serta meningkatkan kehidupan di bulan Januari. Ini hanya disarankan kepada seorang Aquarius agar tetap fokus dan jalani apa yang biasa kamu kerjakan sehari-harinya. Namun, di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan serta pendapatan. Di bulan Januari untuk support nerdy adalah Queen of Cup. Secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, punya sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Aquarius disarankan kepada seorang Aquarius baiknya fokus dan tetap kerjakan apa yang bisa kamu lakukan di dalam hal pekerjaan yang menunjang keuangan serta pendapatanmu yang dimana di sini seorang pasangan akan terus mendukung dan mensuport seorang Aquarius agar mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Januari dan jika kartu di Enters, kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Aquarius untuk tetap berjuang dan fokus menjalani pekerjaan sehari-hari demi mendapatkan. Keuangan yang meningkat serta mendapatkan kehidupan yang lebih bagus itu kartu hubungan asmara seorang Aquarius adalah Ace of Cups. Secara umum, Ace of Cups itu diartikan awal mula permulaan memberikan, menerima, serta ingin merubah sesuatu hal yang baru, dan di sini menggambarkan untuk kategori hubungan asmara Aquarius. Hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Januari di sini digambarkan ada dua prediksi. Untuk Aquarius yang sedang single, ia akan memulai mencari pasangan hidup dan memulai memiliki komitmen untuk menetapkan pasangan di bulan Januari. Dan untuk seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, seorang Aquarius akan memulai ritme hubungan yang baru ataupun memulai pola hubungan yang baru. Di mana di sini seorang Aquarius akan sering meminta masukan pendapat ide dari seorang pasangan. Yang di mana di sini juga mengakibatkan seorang Aquarius bersama pasangan akan semakin dekat dan semakin romantis di bulan Januari tahun 2021 dan di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana dikategorikan Ace of Cup ataupun permulaan keturunan ini adalah permulaan yang membuat seorang Aquarius dan seorang pasangan akan semakin romantis dan hubungan asmaranya akan semakin bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah Page of Swords Secara umum page of soul itu seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah keturunan di bulan Januari. Dibulkan dengan page of soul yang dimana mana di sini berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan hubungannya akan semakin romantis di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa diprediksikan seorang Aquarius akan memulai hubungannya akan lebih bagus lagi bersama seorang pasangan di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu di NPS kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada hubungan asmara seorang Aquarius dan bersama pasangan di bulan Januari yang berdampak positif kepada hubungan asmara mereka yang membuat Aquarius bersama pasangan akan semakin romantis dan hubungan asmaranya akan semakin lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Januari adalah 5, 52, 28, 81, dan 13. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Januari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan was.